Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tontonan yang masih September. Ay, semua bro, ay, Speed. dalam video reaksi kali ini. Admin mau menyajikan cuplikan video, kombinasi video ketika mah bro, speed mengucapkan Allahu Akbar. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, Admin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah tetap setia di channel ini ya teman-teman. Uh, beberapa di kompilasi video ini sudah kas, admin kasih translate. Uh, tapi nggak semuanya admin kasih translate ya karena ya saya rasa teman-teman juga tahu artinya apa jadi nggak semuanya di translate. Oke, okay, kita langsung aja ke video yang pertama. Oh, ini admin edit ale Oke, okay, Sigma Pro ISP ini biasa. Live Umi oh lo. Umi oh TV. Where you from? Where you from? From Israel. Brit Palestine. Free, you free, Palestine. Fuck you free, Palestine. free, My what? free, free, free, free, dia, free, free, free, kalau free, ketemu orang-orang Israel eh, dia pasti bilang free, Palestine. Oke, okay, next free, ini nih. free, free, free, free, free, free, dulu dia. Cok, gede banget cok, esnya cok Keloten Keloten gak? Ke apa? kesedap uh Cok, kalau masuk ke tenggorokan sini ke usus, langsung Glemm, dingin banget Oke bahan-bahan gede banget ditelan kan gitu biasanya kan gitu biasanya yang telan dia <laughs> what was that? nah, was nah that? That? do it again, do it again Allah! yeah! Yay! Yay! Gak ada, gak muncul. Iblisnya muncul. Iblis. Muncul lagi dia. Kalimat andalan, kata-kata andalanya, Sima, bro, speed. Nah ini ngapain lagi nih? Speed ngapain lagi, loh Aduh, gak ada yang nih. Gak ada yang nih. Gak ada yang nih. Gak ada-ada baes itu. Ada-ada baes, maapur air sempit. Masa sirne daruratnya berbunyi dia. teriaknya Allah al Palestina palestine Aduh, si Bro ini. Oh, tapi, dia kocak ya, teman-teman. Dia funny, dia energi, dia lucu, dan lain sebagainya. Oke, cukup sekali reaksi dari admin. Semoga menghibur dan menyenangkan. Tapi, kayaknya gak bermanfaat deh. Tapi ya, semoga ya lucu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.